Bukan ilmu yang harus datang kepadamu, tapi kamulah yang seharusnya datang menjemput ilmu. Jangan biarkan orang yang menyesatkan masuk ke telingamu, kamu tidak tahu seperti apa masalah yang bisa muncul di dalam dirimu. Berusahalah untuk selalu berada di sekeliling orang, yang memotivasi kamu ke arah yang positif. Sesungguhnya, Ketika seorang pria mulai memuji dirinya sendiri, maka kehormatannya akan meninggalkannya. Siapa yang ingin memiliki hati yang terbuka, maka biarkanlah amal kebaikan yang ia lakukan sembunyi-bunyi lebih baik, daripada amal kebaikan yang tampak. Orang beriman itu bagaikan mutiara, dimanapun dia berada, keindahan selalu ada dalam dirinya. Sesungguhnya ilmu ini adalah daging dan darahmu, dan pada hari kiamat kelak kamu akan ditanya tentangnya, maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambilnya. Patuhi ayahmu, dan jangan melanggar ibumu.